Salam pendaki Indonesia, PI Jogja Istimewa Oh ya, saat ini saya sedang berada di kawasan Gunung Kidul Sedang melakukan eksperimen e, matahari Terkait dengan pemanfaatan sinar Dan itu juga bagian dari renewable energi. Tak terasa sudah 14 hari kita di tahun yang baru ini sebuah momen istimewa Yaitu kelahiran suatu pergerakan Di kalangan eh, pendaki Khususnya di Korwil Yogyakarta Bagian dari pendaki Indonesia Saya akan bercerita tentang masalah Bagaimana sebuah pergerakan Bisa tetap terus berjalan Yang dimana Hal itu akan dipasok dengan tenaga-tenaga baru dan saksikan metafora videonya. Saya lagi, selamat bertambah usia untuk pijogis, sukses. Ini adalah indikator yang menunjukkan asupan energi matahari. Di sini ada indikator merah, kemudian biru, nanti kemudian kalau sudah penuh akan muncul warna hijau nah bagaimana cara melakukan transfer energinya seperti ini lampu terhubung dengan kabel kabel ada soketnya kemudian kita masukkan di panelnya dan panelnya cukup simple nah, dari energi matahari kemudian mereka masukkan dalam kabel perjalanannya kemudian di lampu ini juga ada baterai yang bisa digunakan indikator hijau sudah uh, menyala yang dimana artinya bahwa sudah terjadi akumulasi dari energi yang dimasukkan jadi di dalam baterai sudah banyak juga yang tertampung energinya dan jangan lupa kalau misalnya panas-panasan, Anda semua eh, tetap perlu untuk minum Tuh. Oh iya, selamat ulang tahun juga untuk Jogis atau PI Jogja Istimewa Selamat bertambah usia